Istiqomah itu adalah hal yang luar biasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggambarkan Betapa luar biasanya istiqomah dengan perkataan A'zomul karoma al-istiqomah Karunia luar biasa terbesar Atau karomah terbesar yang dimiliki manusia biasa adalah istiqomah Bila di zaman Nabi yang kondisi keimanan kala itu masih membumbung tinggi Sulit untuk istiqomah Apalagi kita yang hidup di akhir zaman Tentu jauh lebih sulit lagi Kondisi zaman yang tidak menentu uh, Kehidupan beragama yang kata Nabi ibarat menggenggam bara api Istiqomah di akhir zaman itu sulit luar biasa Tetapi kita tidak boleh putus asa semua ada jalannya Semua ada caranya Ada jalan keluarnya, ada solusinya Di antara beberapa tulisan yang kami dapatkan Yang pertama yang bisa kita lakukan Agar istiqomah di akhir zaman adalah Mengokohkan akidah Ketika menafsirkan surat Ali imran ayat ke-18 Ketika Allah berfirman Syahidallah anna hu la ilaha Wa al-malaikatu wa ulul ada dua golongan yang senantiasa istiqomah mereka terus-terusan menuhankan Allah satu-satunya berusaha maksimal mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah siapa dua golongan ini? yang pertama kata Allah malaikat yang kedua adalah ulul ilmi menafsirkan ayat ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau menyampaikan ulul ilmi ya kalau malaikat kan kita tidak akan dapat ya tapi yang mesti bisa kita lakukan dan kita ambil jalannya sebagai manusia adalah ulul ilmi siapa itu ulul ilmi orang yang bagus akidahnya sudah selesai belajar ilmu tauhid dan memahami ilmu tauhid serta diaplikasikan jadi kalau kita pengen istiqomah di akhir zaman dalam kebaikan dalam berislam maka kokohkan tauhid Kokohkan akidah Belajarlah tauhid belajarlah akidah pahami bertanyalah Datangilah majelis-majelis Kajian-kajian yang mengajarkan akidah Dari kitab-kitab ulama Banyak sekali kitab akidah Banyak sekali kitab-kitab yang mempelajarkan Mengajarkan ilmu tauhid Maka belajarlah kita Ini yang pertama Yang kedua, yang bisa kita lakukan Agar istiqomah di akhir zaman ini adalah Memperbaiki interaksi Rumah tangga Ya, di dalam buku ensiklopedia Akhir Zaman*, ditulis oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad, kata beliau, benteng terakhir agar kita kuat dalam berislam, kuat tetap berada di jalan kebaikan di akhir zaman adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang baik, keluarga yang kondusif. Uh, mari uh, kita coba uh, lakukan hal-hal ini, kita kokohkan akidah kita, karena akidah itu pondasi, bila pondasinya kuat maka kuatlah semuanya kemudian kita perbaiki interaksi rumah tangga karena rumah tangga keluarga adalah komunitas masyarakat terkecil bila yang terkecil ini sukses kata para ulama maka besar kemungkinan yang lebih besar bisa sukses pula demikian